Eh sob, di sini dan sobat di sana, meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, warna biru untuk payung, kain, pakaian gitu, mungkin biasa ya. Tapi kalau warna biru itu ada pada anggrek, terutama bunga anggrek, itu akan menjadi sangat menarik untuk dibahas ya. Kalau sobat setia dengan Fahri Okid, Fahri pernah bahas tentang anggrek biru. Sekarang, Fahri punya yang asli nih, anggrek biru. Fahri punya, di video sebelumnya, Fahri tidak menunjukkan anggrek berwarna biru secara real. Tapi kali ini, Fahri akan tunjukkan, ini dia. Biru ya, kayak payung ya. Ada yang biru dan ada yang berwarna hijau muda. Seperti ini, cukup. Menarik dan mencuri perhatian Apakah anggrek ini asli berwarna biru Dan apakah ini buatan Apabila buatan, bagaimana cara membuatnya Dan apakah bunga berikutnya akan berwarna seperti ini Hari akan bahas lebih jauh Tentang anggrek dengan warna yang tidak lazim ini Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya Anggrek berwarna tidak lazim, terutama biru, itu sangat menarik perhatian dan banyak mengundang penasaran. Terbukti ketika Fahri kemarin upload sebagai reels di Instagram, memang Fahri belum jelaskan di situ sengaja untuk memancing rasa penasaran dan mendapat banyak viewers, banyak sekali komen dan juga like. Itu membuktikan bahwa anggrek berwarna tidak lazim, terutama warna biru itu menarik perhatian sobat sekalian ada yang mengatakan anggrek ini adalah replika atau plastik atau buatan, ada yang mengatakan ini asli ada yang mengatakan ini suntikan. ada yang mengatakan jenis baru dan sebagainya oke, kita akan bahas tentang anggrek belakang biru ini mungkin sobat, perhatiannya teralih dengan Warna ungu pada plaster ini ya, ini hanya untuk membantu menempelkan penopang atau kawat biasa untuk anggrek bulan, biasanya dibantu dengan solasi atau plaster untuk membantu merekatkan kawat penopang ini. Karena kalau tanpa penopang tangkainya akan rebah, jadi ini tidak ada hubungannya dengan warna biru. Baik, ini anggrek asli, sobat sekalian. Ini tanaman asli, sobat bisa lihat di daunnya. Ini akarnya, medianya, potnya, kemudian di tangkai bunganya, dan ini bunganya. Bunganya asli, ini ada yang sobek sedikit ya. Terus ini ada knob yang belum mekar, ini ada yang gagal mekar. Ini asli, ini juga yang satu juga asli. ini lepas jadi kelihatan akarnya asli tanamannya asli daunnya kemudian tangkai bunganya juga asli bunganya pun asli ada yang proses sedang mekar ada yang belum mekar dan ada yang sudah mekar sempurna baik bagaimana bisa memiliki warna seperti ini sobat sekalian apakah ini permanen dan apakah memang ada hasil silangan dengan warna seperti ini kira-kira hmm, gimana jadi sobat sekalian ini adalah hasil rekayasa manusia jadi pada awalnya ini anggrek bulan putih biasa ini anggrek bulan putih biasa kemudian diberi warna dengan injeksi atau suntikan jadi Vary akan tunjukkan gimana menginjeksi untuk warna anggrek bulan ini. Kemudian Vary akan dijelaskan tiga cara untuk menghasilkan anggrek bulan dengan warna yang tidak lazim. Yang pertama adalah bunga potong. Jadi tangkai bunganya dipotong segini, dijadikan bunga potong. Kemudian kita siapkan larutan pewarna di dalam vas bunga. Kemudian potongan bunga tadi ujung tangkainya kita rendam di dalam vas berisi larutan pewarna tersebut. Nanti dalam beberapa hari bunganya akan berwarna sesuai dengan pewarna yang kita gunakan. Tapi itu untuk bunga potong, jadi hanya bisa bertahan beberapa hari atau beberapa minggu kemudian yang kedua cara yang kedua adalah dengan irigasi larutan pewarna jadi dengan menyiram anggrek bulan yang sedang kuncup kita siram secara berlahan-lahan secara setiap hari ya, kita siram dengan larutan pewarna nah, nanti anggrek bulan ini akan menyerap air yang kita siram beserta pewarna yang kita larutkan sehingga memenuhi jaringan tanaman dan akan menghasilkan warna yang kita gunakan untuk menyiram tersebut misalnya biru ya biru kemudian hijau tidak ya hijau nah ini akan membutuhkan proses yang cukup lama dengan sistem irigasi warna ini karena anggrek menyerap air itu sedikit apabila dia dalam keadaan normal atau sehat seperti biasanya jadi nanti akan diserap sedikit demi sedikit masuk ke jaringan tanaman kemudian pigmen warna dari pewarna tersebut akan masuk ke bunga Nah, pigmen warna tersebut juga nanti akan masuk ke jaringan daun, akar, batang dan semua bagian tanaman terutama bunga, jadi baru akan terlihat nah yang ketiga ini seperti yang dilakukan ini adalah dengan injeksi atau suntik ya sobat sekalian jadi ini tadinya anggrek bulan putih kemudian disuntik atau diinjeksi dengan larutan pewarna sobat bisa lihat di bagian sini dia disuntik di bagian sini kalau kita ini dia akan membekas di tangan ya, membekas di tangan dan ini kelihatan ada beberapa pewarna yang tumpah atau blue blazer, nah ini akan meninggalkan bekas di biru ya. Kemudian, pewarna ini juga akan masuk ke jaringan tanaman yang lain, jadi bisa masuk ke ujung akar. juga akan menjadi berwarna biru, masuk ke dalam daun, bu. jadi biru ya. Dan yang hijau, yang hijau apakah? dia bisa di lunBerketangan, udah kering ya. Tapi tadinya bisa ya, karena ini udah kering. dia disuntik di injeksi diinjeksi di sini untuk warnanya. sehingga menghasilkan warna hijau jadi karena ini dari suntikan dengan zat pewarna sehingga warna biru pada anggrek bulan ini tidak permanen atau temporary jadi nanti bunga selanjutnya kalau dia bertahan berbunga lagi bunga selanjutnya tetap putih karena ini hanya sementara nanti zat warna ini akan di, dibuang oleh tanaman anggrek ini berfotosintesis kemudian zat warna ini dia merasa ada benda asing di dalam tubuhnya sehingga akan diproses dan dibuang jadi bunga selanjutnya akan berwarna putih kemudian Resiko lain dengan menyuntikan warna seperti ini seringkali bunga yang belum mekar atau kenopnya ini gagal. Karena kita tidak tahu kandungan pewarna yang digunakan itu apa, berbahaya bagi tanaman atau menghambat pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman atau anggreknya bunganya tidak bisa mekar sempurna keseluruhan. Jadi ada kenop yang gagal panen atau gagal mekar. juga ada yang gagal makan. Jadi untuk menghasilkan anggrek warna biru itu memang butuh persilangan yang lama sehingga orang-orang ingin mendapatkan anggrek biru dengan memberikan pewarna seperti ini, berbahaya sekalian dan ini tidak permanen. Jadi ya oke okay lah untuk apa jangan sementara gitu untuk lucu-lucu nggak masalah tetapi yang kami khawatirkan adalah penjual yang nakal mengatakan bahwa ini anggrek biru dijual dengan harga tinggi karena ini dijual dengan harga di atas rata-rata anggrek bulan pada umumnya anggrek bulan putih biasanya harganya 150 200000 ribu ya anggrek bulan corona biru ini dijual Sampai dengan angka 300 ribu rupiah ya. Dan Itu sah-sah saja Yang penting kita komunikasikan kepada pembeli bahwa Ini warnanya tidak asli maksudnya warnanya hasil suntikan Jadi nanti bunga selanjutnya itu berwarna kembali putih Tidak akan berwarna sama seperti ini Karena nanti zat warnanya akan hilang dicerna oleh tanaman jadi kesimpulannya anggrek berwarna biru yang telah digunjukan kemarin atau hijau ini bukan pigmen asli bukan warna asli dari anggrek bulan ini tetapi hasil suntikan atau infus untuk menghasilkan anggrek berwarna biru jadi tidak masalah kalau untuk keindahan, kemudian untuk hadiah untuk orang-orang tercinta yang penting dikomunikasikan kepada pembeli bahwa ini hasil campuran tangan manusia dengan memberikan warna yang tadinya warna dasarnya putih menjadi berwarna yang tidak lazim seperti ini jadi kemungkinan kemungkinan besar bunga selanjutnya akan kembali putih dan ada resiko kematian Anggrek bulan ini setelah selesai berbunga Karena dia e, diberikan pewarna buatan yang disuntikan ke dalam jaringan tubuhnya Sehingga ada resiko bahwa zat pewarna ini tidak cocok dengan jaringan tanaman Sehingga tanamannya bisa saja mati jadi ya kita anggap saja anggrek bulan biru ini adalah anggrek bulan sekali bunga, sekali panjang dan habis itu mudah ya. Jangan berharap lebih karena ada resiko kematian pada anggrek bulan ini. Karena belum tentu zat pewarna yang disuntikkan ini cocok dengan jaringan tanaman atau belum tentu bisa dicerna atau diolah di dalam jaringan tanaman. bisa jadi membahayakan bagi tanamannya jadi sobat sekalian pesan untuk hati-hati dalam berbelanja tanaman berbelanja terutama anggrek yang berwarna tidak lazim tanyakan kepada penjualnya carilah penjual yang jujur biasanya penjual yang jujur akan mengkomunikasikan dengan baik oh ini tanamannya masih suntikan jadi warnanya tidak permanen dan bunga selanjutnya tidak akan seperti ini Dan kemudian ada resiko kematian pada anggrek bulan nah, Gimana, sudah tidak penasaran ya Tentang anggrek bulan biru Untuk pembahasan lebih detailnya Sobat bisa lihat video pari sebelumnya Kalau tidak salah di tahun 2019 Tentang anggrek berwarna biru ya, Tentang anggrek berwarna biru Linknya ada di bawah, di kolom deskripsi Saya disertakan linknya untuk memudahkan sobat sekalian membuka kembali Atau mungkin yang belum nonton bisa melihat ulasan hari tentang anggrek bulan berwarna biru Jadi ini dia anggrek berwarna biru Tidak masalah dijual ke konsumen asalkan dikomunikasikan apabila konsumen mau menerima bahwa ini hasil suntikan dan bunga selanjutnya berwarna putih dengan harga segitu mereka oke okay, tidak masalah ya. tetapi apabila mereka tidak jadi membeli karena bukan warna aslinya ya juga tidak masalah ya. karena konsumen mempunyai hak untuk mencari barang yang sesuai dengan yang dia inginkan atau yang dia ekspektasikan itulah penjual yang baik dengan memberikan penjelasan detail detailnya tentang barang yang kita buat Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya